Sulawesi ataupun dua pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Pisces melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah, serta pintu rezeki akan terbuka. Di bulan Januari tahun 2022, di sini digambarkan dan disarankan seorang Pisces, baiknya fokus kepada diri sendiri, fokus kepada kesehatan sendiri, yang dimana di sini akan mampu meningkatkan kedisiplinan di dalam bekerja dan meningkatkan kefokusan dalam bekerja yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi, dan di sini juga disarankan baiknya seorang Pisces memilih satu pekerjaan yang dimana di sini akan mampu membuat perubahan kehidupan kepada seorang Pisces sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords. Secara umum, yang Queen of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces, baiknya fokus kepada diri sendiri, kesehatan sendiri, yang dimana di sini tujuannya untuk menjaga kestabilan tubuh di dalam bekerja menjaga stamina di dalam bekerja yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi yang dimana juga di sini selalu didukung didoakan diperhatikan oleh keluarga didukung didoakan diperhatikan oleh pasangan bisa sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah the world secara umumnya the world itu diartikan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan lain mendapatkan kesempatan yang dimana di sini akan membuat perubahan dan jika kartu the world kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan Sosok seorang Pisces mendapatkan kesempatan untuk melakukan perubahan di bulan Januari tahun 2022, yaitu disarankan kepada perubahan menjaga kesehatan yang akan mampu, membuat kefokusan bekerja akan semakin meningkat, dan membuat keuangan finansial jauh lebih meningkat, yang selalu didoakan oleh pasangan didoakan oleh keluarga Pisces sendiri. Dan untuk kartu Zodek yang kedua adalah 7 of 1 ataupun 7 Tomat untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di mana di sini digambarkan seorang Leo akan melakukan perubahan dan mendapatkan rezeki yang sangat di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Leo sangat disarankan untuk merubah mindset di dalam bekerja yang di mana di sini untuk bekerja tanpa bergantung kepada orang lain dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain serta di sini tidak membebani orang lain. Yang dimana dari sini disarankan kepada seorang Leo untuk membuka usaha sendiri, usaha miliknya sendiri dengan ide cara sendiri yang akan mampu membuat kehidupan keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan untuk support energinya adalah page open tangle. Secara umumnya page open tangle itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan. Seorang Leo, baiknya mengubah mindset di dalam karir pekerjaan, yaitu tidak membebani orang tidak bergantung kepada orang lain dan mulailah melangkahkan kaki secara mandiri, mulai bekerja dengan ide cara sendiri serta membuka usaha sendiri. Yang dimana tujuan Leo di sini akan lebih bagus dengan membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak, yang akan mampu membuat kehidupan lebih berubah, finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan jika kartu debat kita gabungkan dengan Zodiak yang kedua di sini menggambarkan... Kesempatan akan didapatkan oleh seorang Leo untuk mengubah mindset, yaitu di dalam berkarir, di dalam bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain dengan tujuan membahagiakan keluarga, dengan tujuan membahagiakan anak yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Five of ataupun Lima Pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan sosok Seorang gemini melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Januari tahun 2022. Di sini disarankan kepada seorang gemini yang pertama seorang gemini baiknya menjaga kesehatan, kedisiplinan, fokusan dalam bekerja yang akan mampu mendongkrak keuangan, kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan di sini disarankan kepada seorang gemini baiknya melihat satu peluang usaha untuk membuka usaha sendiri yang akan mampu membuat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 Sosok seorang gemini baiknya fokus kepada kesehatan, jaga stamina tubuh yang akan berdampak positif kepada. Kedisiplinan komitmen dalam bekerja yang membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi yang selalu diperhatikan oleh pasang diperhatikan oleh orang sekitar dan di sini juga menggambarkan seorang gemini baiknya melihat sebuah peluang usaha untuk membuka usaha sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang didukung didoakan oleh keluarga seorang gemini sendiri. Dan jika kartu doang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain didapatkan oleh seorang Gemini untuk membuka peluang usaha di bulan Januari tahun 2022, dan di sini juga kesempatan dapatkan oleh seorang Gemini memperhatikan kesehatan yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi, yang didukung selalu oleh keluarga, didukung selalu oleh pasangan, diduakan oleh keluarga dan pasangan Gemini sendiri, dan untuk zodiak yang keempat adalah. 9 of 1, ataupun 9 tongkat. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra, yang di mana di sini digambarkan, seorang libra melakukan perubahan, kemudian mendapatkan skim melimpa di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan, seorang libra tidak perlu memaksakan diri di dalam bekerja, yang dimana sini akan bertampak negatif kepada kesehatan yang membuat hasilnya semakin Di disini disarankan kepada seorang libra baiknya fokus kepada satu pekerjaan terlebih dahulu yang dimana disini akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi jika pekerjaan yang satu sudah selesai maka beralih ke pekerjaan yang lain yang akan mampu membuat pintu semakin terbuka dan di disini juga disarankan kepada seorang libra baiknya bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain dan untuk kartu support energinya adalah King of One, secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan libra sendiri. Dan di sini menggambarkan, baiknya seorang libra tidak menerima pekerjaan sekaligus yang dimana akan berdampak negatif kepada hasil dan kesehatan. Di sini disarankan kepada seorang pria baiknya kerjakan satu persatu yang dimana di sini apabila sudah selesai satu maka lanjutlah ke pekerjaan yang lain yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini belajarlah dari orang yang lebih pengalaman di dalam berkarir yang akan membuat kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu tarot kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesempatan lain kesempatan kedua didapatkan oleh seorang pria di bulan Januari tahun 2022 untuk mengubah mindset dalam bekerja yang dimana disini disarankan juga untuk belajar dari orang yang lebih pengalaman Yang akan mampu mendokrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Tree of Swap, ataupun tiga pedang Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersudir Aris yang dimana sini digambarkan Seorang Aris melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melimpa di bulan Januari tahun 2022 di sini disarankan kepada seorang aris, baiknya melakukan perubahan dalam kategori fokus kepada kesehatan, fokus kepada diri sendiri, kemudian menjalankan kedisiplinan di dalam bekerja yang akan mampu membuat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan di sini juga disarankan kepada seorang aris, baiknya membuka usaha sendiri, dan usaha tersebut dijalankan dengan ide cara sendiri tanpa mempercayakan kepada orang lain yang untuk menghindari pengkhianatan, untuk menghindari kerugian, yang untuk menghindari aura negatif yang akan terjadi kepada seorang Aris di bulan Januari tahun 2022. Jadi di sini saya baiknya terapkan mindset pola bekerja sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang akan lebih bagus, yang akan berdampak positif kepada keuangan finansial Aris sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik Open Tackle. Sejarah kenaikan pentakal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan air sendiri. Dan di sini menggambarkan, baiknya fokus kepada kesehatan terlebih dahulu yang didukung, selalu dimotivasi, selalu oleh orang-orang sekitar, oleh sahabat, orang rekan kerja, yang akan mampu membuat kedisiplinan kefokusan dalam bekerja akan meningkat, yang membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan di disini juga disarankan baiknya urus sendiri usaha jangan mempercayakan kepada orang lain yang dimana sini tujuannya untuk menghindari aura negatif ataupun unsur pengkhianatan di bulan Januari tahun 2022 dan jika kartu dua kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan kesempatan lain kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Aris untuk memperbaiki mindset dalam bekerja memperbaiki mindset dalam kesehatan yang akan mampu membuat kehidupan keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi yang selalu dimotivasi didukung oleh orang-orang sekitar oleh sahabat dan rekan-rekan kerja Aris sendiri dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan kesempat di bulan Januari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Pisces yang kedua Leo yang ketiga Gemini yang keempat Libra dan yang kelima adalah Aris